Bismillahirrohmanirrohim Satu fi solatihim Syarat pertama Kalau ingin mendapatkan surga Firdaus tadi Dan kebahagiaannya diturunkan ke bumi Dibawa sampai mati Masuk ke alam kubur lebih bahagia lagi, maka amalan pertama untuk melatih menguatkan iman itu coba berlatih untuk menunaikan salat dengan khusyuk. Kalau Anda kerjakan benar salat ini, maka apa yang Anda dapatkan, teman-teman? Ingat betul. Saya mau tanya sebentar. Keabadian yang abadi disebut dengan Sa'id. Kalau kita ingin turunkan ke dunia percikannya kita dapatkan usahanya disebut dengan apa? Masih ingat? Aflah itu kalau didapatkan, kata dasarnya apa tadi? falahun lihat baik-baik kata Allah dalam Al-Quran tadi kalau ingin mendapatkan falahun amalan pertama solat makanya ketika dipanggil solat kalimat falah dilekatkan pada panggilan solat lima kali diingatkan begitu muadzin kemudian a'zan memanggil anda hayya alas sholat anda bertanya ya Allah kenapa kami mesti solat dijawab hayya al falah yuk pagi ayo yang sejati datang sini belum dapat sujud belum dapat ruku saya berikan Makanya ketika orang sholatnya benar dia akan mendapatkan lima keutamaan saat di dunia nih belum ke akhirat lima keutamaan yang tidak diberikan pada orang yang tidak sholat atau orang sholat tapi sholatnya nggak khusyuk sebab syarat mendapatkannya khusyuk Allah Ta'ala umfi sholatim khashyun. bukan Allah Ta'ala umfi saja tapi ada kalimat khashiun artinya yang tidak khusyuk saja nggak akan dapat apalagi yang nggak sholat apa yang lima ini lihat baik-baik satu Orang yang sholatnya benar, pertama kali sebelum mendapatkan kebahagiaan hakiki dari Allah subhanahu Wa ta'ala akan dirubah dulu perilaku hidupnya menjadi perilaku yang lebih baik. Kalau orang itu sholatnya benar, maka sholat itu akan melatih dia untuk berubah, bertransformasi jadi orang baik. Itu ada di Qur'an surah ke-29 ayat ke-45. Inna sholatatan tanha anil faksha'i wal munkar. Sumber keburukan cuma dua, kalau bukan faksha'i itu mungkar. Maaf, pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok, kotor itu faksha'. Di orang sholat kata Allah mustahil berkata-kata kotor. Orang sholat tidak akan pernah mencela. Orang sholat tidak punya kata-kata jorok. Jadi kalau ada sekarang orang yang sholat senang mencela orang lain, itu berarti ada masalah dalam sholatnya. Dan dia belum dijamin sebagai ahli surga terbaik. Dan hidupnya nggak bahagia, Enggak bahagia. Aneh nih, sholat tapi senang cela orang. Aneh, aneh. Yang paling bahaya adalah menikmati celahannya. Itu yang paling aneh. Anda ngaji, Anda ikut taklim. Taklimnya sesuai Quran, taklimnya petunjuk Sunnah. Anda sholat, Anda puasa, tapi Anda masih senang mencela orang lain dan menikmati celahan itu. Kalau nggak mencela, kayaknya nggak komplit kehidupan. Maka ada yang salah dengan ibadah Anda. Ada yang keliru Karena mustahil taat bertemu dengan maksiat Itu mustahil. Mungkar, keburukan yang diingkari oleh hati. Sumbernya naf perut dengan akal. Bohong, mencuri, menipu, membunuh, merampok, membegal, mabuk, dan sebagainya. Itu namanya mungkar Orang sholat gak mungkin mengerjakan mungkar Jadi kalau sholat kita benar Cukuplah anda sholat Maka anda akan jadi orang baik Makanya kata nabi anda punya anak Dari kecil jadikan sholat Sholat kalau naik jadi balik Kerjakan terus Kasih pelajaran membuat dia mengerti Kalau masih susah berikan pelajaran Ini sering diterjemahkan dengan memukul Mukul di Arab beda dengan konteks mukul sekarang Mukul di Arab tuh ngasih pelajaran supaya ngerti Anda bisa terjemahkan dengan konteks lain Uang jajannya tahan Yang kesukaannya simpan dulu bisa dengan konteks kekinian Tapi poinnya Kenapa anak anda dari kecil ajarin sholat Sampai kenalkan dengan masjid Ajari tiga tahun bawa ke masjid Kenalkan dengan masjid Gak ada masalah lari-lari itu sebelum waktu sholat Kenalkan dulu Dulu orang-orang tuh begitu sebelum waktunya dikenalkan Jalan, begitu lari, biarin dulu Setelah itu diberi pengertian Nah, ini bukan tempat berlari Yang berlari di sana nanti Yang di sini nanti akan ada orang-orang baik semuanya Terus anda-anda lihat berbaris Baris, tapi kalau pengen baik ikutan baris nanti Terus nanti ada yang mimpin di depan Namanya imam Imam itu siapa ya? Tetangga kita bukan yang Pak Imam Bukan Bukan nah, Kalau tetangga kita namanya Imam S. Arifin Kalau yang ini imam salat namanya Imam salat itu nanti akan pimpin Menyembah Allah Allah siapa ya? Allah itulah yang memberikan ayah rizki Allah itu yang memberikan ayah rizki Sehingga bisa beli tobot buat kakak beli robokar poli ini yang poli, ini yang embers, ini yang heli ini dulu kakak semuanya tuh yang kasih Allah, nanti kalau kakak bagus bisa ikut rapi di sini, Allah akan senang akan ditambah lagi oleh Allah, oh begitu ya datang, begitu caranya ini bukannya waktu sholat belum dikenali, belum dibawah main-main di masjid bahkan ada yang agak repot lagi, di rumahnya susah diatur, jatuh dibilang kamu ini susah diatur, main sana ke masjid disuruh main ya, main di masjid yang salah bukan anaknya, orang tuanya apa rahasianya anak itu disuruh ke masjid, suruh sholat rahasianya, begitu anak itu sholat dengan baik maka dia akan tumbuh jadi anak baik di kemudian hari itu maksudnya nah, sekarang saya agak bingung ini pendidikan TK sekarang, salah sih, enggak cuma saya agak bingung mikirnya ini anak belum diajarin sholat, tapi diajarin manasik itu bagaimana cara berpikirnya, Ferguson? agak repot saya mikirnya tuh ya. walaupun salah sih, enggak, cuma saya bingung gitu. kenapa enggak dikerjakan tahap yang pertama dulu tangga itu kan berurutan enggak bisa Anda lompat langsung kelima kan 1-2 belum terlewati jelas ya? Nah, ini gambarannya, sholat nih satu pasti baik ini kalau sekarang sholat, lisan belum baik mata belum baik sampai ke kaki berarti ada yang salah sholatnya tuh ada yang enggak tepat Tangan sembarangan snack orang ngambil, awas. Tuh so, sendal orang mau wudhu nggak ada sendal pakai sendal orang. udah bilang belum. Kehujanan pakai payung orang. udah bilang belum. Ya kan gampang ustadz. Ini kan juga mungkin diikhlaskan karena Allah. Ya iya ikhlas cuman pakainya belum minjam. Bagaimana kalau sedang pegang payung itu keluar anda meninggal? Nah, coba mikirin ke situ. Coba ke kantor. Kalau di Dorong proyek yang gak jelas Minta tanda tangan Bikin lu bagaimana kalau meninggal Kemarin saya sama teman-teman artis Saya katakan begini Anda ya Kalau Anda mengaji dengan saya Jangan pernah menerima peran maksiat Walaupun itu sekedar adegan Tapi itu maksiat Kalau bayangkan ketika Anda memerankan itu Anda diwafatkan oleh Allah subhanahu wa taala Maka demi Allah saya katakan Tidak ada faidahnya Anda ngaji sekarang Ngaji besok Ketika Anda menerima peran itu Anda wafat dalam keadaan bermaksiat Di hadapan Allah SWT Maka saya pun katakan pada Anda Ayo pelajar Belajar yang betul Pahami, bangun sholat, belajar, dalami seperti orang tua kita dulu. Tinggalkan nyontek, budaya, ah yang gak jelas. Rasakan ketika nyontek Anda wafat. Apa yang Anda dapatkan? Di Libya itu, kalau nyontek, di Libya ya, di setengah sekolah di Libya ini. Itu kalau nyontek di Belgia ini aja dulu. Dan rekornya 100% ketahuan. Begitu sudah selesai, cuma jeda dua jam, langsung ada panggilan. Si Fulan, silahkan datang ke kantor. Apa yang disediakan di kantor sudah siap. Anda diberi waktu dua jam dari sekarang Siapkan beres-beres koper Anda Di sini sudah tertulis Anda akan pulang Tiketnya sudah lengkap dikawal dua orang Dituliskan di situ anak ini nyontek gak boleh kembali ke sini tiba Gak ada zero tolerance bagi yang seperti itu Keluar Kami gak terima di sini Harusnya begitu Gak ada faedahnya yang kita butuhkan amalan dari ilmu bukan nilai-nilai itu sementara Gak ada Sudah Nah ini akhirnya begini kualitasnya nih Tertulis di ijazahnya bagus, cum IPK-nya empat, tapi enggak ada aplikasinya. Yang pintar banyak, kita butuh yang baik, pintar yang baik. Sekarang yang pintar banyak, kepintarannya dipakai untuk nipu orang. Itu yang bahaya. Ahli hukum, banyak yang dihukum. Ahli ekonomi tidak bisa mengangkat perekonomian, apa yang salah? Apa yang salah? Ini yang jadi persoalan. Tapi dasar manusia, begitu di sidang mulai pakai peci, pakai baju koko, pakai tasbih, dan pakai kerudung. Luar biasa Nih dua Orang kalau sholatnya benar Allah akan berikan ketenangan dalam jiwanya Tenang hati Jangankan musibah kecil, musibah paling besar pun Tenang aja dia Tenang Dia paham rumusnya Allahu Akbar Turun Quran Surah ke-13 ayat ke-28 Ala <tosun> zikrillahi Yakinkan pada dirimu zikir kepada Allah Membuat hati tenang Di antara turunan zikir amalannya adalah sholat dan mana tahunya Quran surah ke-20 ayat ke-14 Saya Allah kata Allah ke-Nabi Musa Tidak ada Tuhan selain saya, sembah saya Bagaimana menyembahmu ya Allah? Tunaikan salat sebagai zikir kepada saya Zikir nah, Maka kalau anda sedang tidak tenang, ayo ke masjid Banyak zikir itu, baca Quran zikir Quran surah 15 ayat 9 Inna nahluna dhalna, Kami turunkan Al-Quran sebagai zikir Kalau anda sedang baca Al-Quran, anda sedang berzikir Ibu kalau sedang nggak tenang bu, gelisah, nggak enak nggak usah mengeluh, apalagi bikin status gak karuan Ibu wudhu, ambil mushab baca Begitu sedang baca ada ketenangan dalam jiwa Berdoa, zikir Kalau sedang nggak tenang besok ada proyek, doa dulu Doa itu memberikan ketenangan Makanya doa disebut dengan zikir Quran surah ketujuh ayat 205 Ayo berzikir, minta kepada Allah dengan segenap jiwamu Mohon dengan penuh ketawaduan Nanti ketenangan diberikan Menghafal Quran, baca-baca, baca-baca, baca-baca Itu zikir Quran surah ke-54, ayat 17, 22, 32, 40 Menyebut nama Allah, al-azmuluhusla itu zikir Sedangkan dapat soalan Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Zikir Dalilnya Quran surah ke ayat 152, fadzkuruni adzkurkum. Sebut namaku, zikir, apapun akan mengingatmu. Gimana menyebutnya? Ditaksir di Quran surah 17 ayat ke berapa? 110. rahman ayam ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Sebut nama Allah. Itu menentamkan pada jiwa. Sedangkan salat gabungan dari semua zikir tadi. Bukankah dalam salat Anda baca Al-Qur'an? Bukankah dalam salat Anda menghafal Al-Qur'an? Bukankah dalam salat Anda berdoa? Bukankah dalam salat Anda istighfar? Anda mau digabungkan semua itu? amalan sholat menggabungkan semua jenis zikir masa anda nggak tenang juga makanya sholat, jangankan sholat ya tempat sholat itu yang menenangkan tempat sholat, tempat paling tenang di muka bumi, kalau nggak percaya silahkan, ya, anda sebelum masuk ke istiqomah ini begitu anda masuk kan perasaannya beda kan, lain silahkan cek, kalau cari ketenangan datang ke masjid, masuk wudhu masuk, sholat dua rakaat tenang, dekat kipas angin saking tenangnya, ngantuk tidur Makanya saat Ramadan kalau orang pengen cari ketenangan lihat di perusahaan-perusahaan penuh tumbuh sholat pada tidur ya mengamalkan hadis palsu ya nia ibadah tidurnya orang puasa ibadah hadis palsu nah. itu teman-teman itu itu gambarannya tiga tiga orang yang sholatnya khusyuh benar itu dijamin langsung oleh Allah subhanahu Wa ta'ala akan dimudahkan semua urusan hidupnya termasuk rezekinya yang saya katakan jadi saya katakan tadi di akhirat ini, di surga Rizki tinggal ngambil, ngambil, ngambil ngambil Anda kalau benar sholatnya, itu langsung dijanjikan oleh Allah Rizki itu nggak perlu anda banyak pikirkan Ikhtiar sedikit, datang, datang Bahkan dari sisi yang tidak anda duga Apa dalilnya? Quran surah ke-65 ayat 2 dan 3 Ditapsir di Al-Baqarah ayat 2 dan 3 Ada orang yang meningkatkan takwanya kepada Allah Kami mudahkan urusan hidupnya Setiap persoalannya diberikan jalan keluar, mudah Solusi Setiap ada problematika Ada solusi Dan kalau dia ingin mendapatkan rezeki Bahkan kami kirimkan dari sisi yang tidak dia duga Orang lain capek, capek, capek Ini datang lagi Tawaran proyek Datang lagi, datang lagi, datang lagi Muspantu Masya Allah Kayaknya banyak Tapi yang paling dirindukan Bukan saat mendapatkan peningkatan omzetnya Yaitu saat dia mendapatkan waktu khusus dengan Allah Untuk sholat Malam hari Sampai-sampainya sempat sholat tahajud Sampai hatam Al-Quran Abdurrahman bin Auf, demikian. Tamim ad di demikian. Salat, salat karena tahu salat itu meningkatkan rizki. Karena tahu kuncinya ada di situ, Allah yang punya rizki disebut dengan lezat pemilik rizki. Maka saya harus punya hubungan dekat dengan Allah. Kalau sudah punya hubungan dekat, mau apa aja gampang, belum minta, udah diperhatikan. Silahkan cek, Anda punya hubungan baik dengan bos Anda di kantor. Jam sebelum Anda minta, beliau udah pikirin tuh telepon bendahara. Eh, dia udah ngambil belum gajinya? Belum, Pak, tambahkan bonus sekian. Kenapa? Karena dia mengawasi Anda. Allah mahatau tahu dibandingkan dengan bos Anda. Mendekat kepada Allah semua diperhatikan oleh Allah. Siapa orang takwa itu? Kalimat takwa pertama di Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 2, amalannya ayat 3. Jadi ketika kita bilang Siapa mutakin itu ayat 3-nya? Alladzina yu'minuna bil Nih. Kalau pengen mudah hidupnya gampang biaya yang gak mahal, tenaga gak banyak, tingkatkan takwa nih jadi kalau hidup anda masih susah, di kantor champion, di rumah tangga bermasalah terus, atau sebaliknya maka boleh jadi, kalau gelar anda tinggi, harta anda banyak, tapi selalu punya masalah bukan anda kurang hebat, bukan anda kurang kedudukan, bukan anda kurang kaya, anda kurang takwa dan yang paling dahsyat, mungkin sholat anda belum berkualitas 4 orang yang sholatnya benar, khusyuk dia Bahkan saat sholat itu, kalau dia minta, maka seketika doanya akan dikabulkan. Tanpa diskusi, langsung. Seketika. Contoh, Quran surah ketiga, ayat 38-39. sampai Demi Allah saya katakan, Nabi Zakaria punya masalah, masalahnya pelik. Sudah berumah tangga, istrinya divonis monofos, maaf, bahkan mandul. Gak mungkin punya keturunan. Maka apa yang beliau kerjakan secara singkat, beliau sholat. Begitu sholat, minta kepada Allah. Hunali Zakaria Rabbah. Di mihrab itu beliau bermohon kepada Allah. Bermohonnya sambil sholat. Kalau ya Allah mereka katakan saya nggak mungkin punya keturunan sekarang saya ingin katakan ya Allah saya hanya minta dariMu saja saya nggak akan dengarkan mereka ya Allah mohon engkau maha mendengar ya Allah maha mendengar doa saya kalau kepada yang maha mendengar aja nggak mengabulkan kepada siapa lagi saya mesti minta apa yang terjadi Fanadat Sulmalaiqatua Hawakah Yusolli turun malaikat mengabarkan sedangkan beliau masih sholat belum selesai sholat dalam sholatnya sholat khusyu itu belum selesai sholat, sholat ajat Dikabulkan doa sudah turun Salatnya belum selesai Doa sudah dikabulkan Allah kasih kabar gembira Doa kamu didengar dikabulkan Kamu akan punya anak Namanya langsung dari Allah Yahya Artinya hidup yang mustahil menurut manusia Lahir seorang dari rahim perempuan Yang menepus dan mandul Bayi yang hidup Kata Allah nggak ada yang mustahil bagiku Jadi jadi dia Berita baiknya Nabi Zakaria salat dikabulkan Umat Nabi Muhammad sebelum salat Sudah ditunggu oleh Allah Mau minta apa Aku kabulkan sekarang Hadisnya aku saya bacakan. hadasan Kata Allah, saya bagi dua ya, sholat antara aku dengan hambaku. Wali abdi masalah. Kalau hambaku benar sholatnya, aku berikan apapun yang dia minta sekarang. Bagian pertama. Kalau hamba benar Baca al-fatihahnya, dari Alamin, dijawab oleh Allah. Hamada nih abdi, hambaku sedang memujiku. Wa qala -rahim, jika hambaku berkata kalau abdi hambaku wa qala azza wa abdi. kalau Allah mengatakan kata Allah hambaku sedang mengagungkanku. Perhatikan sekarang. Wa qala iya wa iya jika hambaku berkata sekarang ya Allah kami sekarang ibadah sholat menyembahmu dan kami sekarang sedang punya masalah kami hanya minta tolong kepada ya Allah. Apa jawabannya? beda dengan sebelumnya kata Allah hada wa abdi inilah perjanjian antara Aku dengan hambaku wali abdi kalau hambaku benar khusyuk sholatnya sampai detik ini baru sampai al-fatihah itu pun belum tuntas baru sampai al-fatihah itu pun belum tuntas kalau benar bacaannya betul sholatnya dari takbir sampai dengan selesainya sampai ayat itu ia akan Abu ia akan kata Allah masalah apapun yang dia minta sekarang Aku akan kabulkan besok saya kasih rahasia Yo, yang di KBP ada awal pembuka di awal sebelum al fatihah Yang kalau anda benar bacanya Itu pengantar kepada pengambulan doa di al fatihah Apa itu besok? Lima Lima Yang kelima ini, ini yang paling diharapkan Dan ini penutup dalam kajian kita malam ini Teman-teman sekalian, perhatikan baik-baik Jika anda benar mengerjakannya Maka Allah akan jamin langsung Anda akan mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan Di semua aktivitas anda Kalau jadi suami, suami yang sukses Rumah tangga yang bahagia kalau jadi pegawai, pegawai yang sukses dan di kantor bahagia. Masih ingat? Kesuksesan yang menghadirkan kebahagiaan, konteksnya dunia disebut dengan falah. Dipegang disebut dengan aflah. Dikembalikan lagi ke atas Kesurah ke surah ke-23 ayat 1 dan 2. Qad hal mukminun. Apa amalannya? Alladzina hum fi sholatihim khashiyun. Persoalannya, kalau Anda salat belum mendapatkan satu di antara lima ini apa masalahnya? Pertama masalahnya kata Al-Qur'an boleh jadi yang salat itu belum khusyuk. Apa itu khusyuk? Dua maknanya, dan saya tutup di sini. Apa yang dua itu? Satu, kebanyakan orang sholat masih membawa dunia dalam sholatnya. Makanya kalau pengen khusyuk, kata Allah, maka anda rasakan akan bertemu Allah. Rumus ya Quran surah kedua ayat 45-46. Rasakan secara singkat, secara singkat, mungkin itu sholat terakhir yang anda akan kerjakan dalam kehidupan. Mungkin di sholat itu anda wafat. Kata Allah Orang khusyuh itu sudah kelihatan Dari sebelum sholat dia sudah merasa persiapan menghadap Allah Persiapan ke manusia aja dia sudah siap-siap Mandi dulu, ganti pakaian, pakai parfum, macam-macam dan sebagainya Hanya memenuhi undangan manusia Allah mengundang anda lima kali dalam sehari Ya maaf mengabulkan doa anda Mencukupkan kebutuhan, menyembuhkan kalau sakit Disiapkan anda Harusnya apa? Penampilan sempurna Kata Quran Orang khusus itu kelihatan Sebelum sholat Pakaiannya kelihatan Quran surah 7 ayat 31 Ya bani Adam khudu takum akum indah kuli masjid Hei anak cucu Adam Kalau tiba panggilan dari masjid Kenakan pakaian terbaikmu Di anak cucu Adam tuh kelihatan Kalau orang khusus Begitu azan Kelihatan pakaiannya lain Pakaiannya indah Khudu takum Kenakan pakaian terbaikmu Dipakai Bertemu Allah bertemu manusia ya Pakaian bagus-bagus ini aneh ya, ada orang salah ibadah aja, orang salah ibadah pakaiannya bagus-bagus. Lihatnya hari-hari tertentu, besok tuh, orang mau ke tempat masing-masing tuh. Ada yang pakai jas, pakai dasi, pakai batik, pakai kebaya, anaknya dibawa, dikuncir dua, bawa manisan, macem-macem. Mau salah ibadah aja, tampilan bagus. Masa antum yang benar ibadahnya gak bagus? Bedakan, pakaian futsal, pakaian futsal, pakaian sholat, ganti dengan yang sholat. Ini gimana pakaian sholat pakai pakaian futsal? Depannya gambar Messi, belakang Ronaldo, ah repot. Malaikatnya juga bilang kamu salah baju, harusnya luka Modric. <tuh> apa lah saya? Nah yang mau tanya apa? Morinho dipecat, saya tahu. lagi nganggur sih, ditawarin Benfica, dia nggak terima. Sekarang jadi dia komentar di Ben Sport. Nanti sebentar lagi dia akan komentar di laga Saudi dengan Qatar dan komentar laga Arsenal dengan yang digantikan oleh Sozier, dia super sub dulu, ya super sub. Ya the baby assassin, ya, pembunuh yang berwajah baby face, masuknya di akhir-akhir, gol, gol, gol, gol, sekarang melatih dia lima kali, kali kemenangan, belum kalah sama sekali. Saya hafal itu, tapi masih di urutan keenam, tapi jaraknya ke yang keempat itu tinggal tiga poin lagi. Hafal saya liverpool tahu, cuma empat poin karena bedanya kemarin tujuh, tujuh kalah dua 1 sama manchester city. Walaupun eh, banyak analisis yang menyebutkan mungkin itu diberikan saja, gitu kan? karena ada yang lain-lain. Hafal kedua manchester city, hafal saya. Ayo mau tanya apa lagi, teteh harus ke bawahnya. Ada Chelsea, ada Arsenal, baru kemudian Manchester United. Liga Italia, wah udah gak kekejar di pentus Ya apa lagi Dan seterusnya lah gak ada, gak ada ujungnya bahas yang begituan Jelas ya? Maksud saya Anda tanya itu saya jawab Tapi tidak menghilangkan ibadah kita yang lain Dan apa ruginya? Ya tahajud ya tahajud lah Apa yang bisa dikerjakan besok, lihat besok Ya kan tahajud kan bisa besok Ada orang tahajud jam 10 pagi? Gak ada Lebih baik anak kerjakan malam tahajud yang tidak bisa dilihat malam bisa dilihat besok. Cara berpikirnya bagaimana kalau besok meninggal. Gak kesampaian teman-teman sekalian. gak kesampaian. Nah maka dari itu Anda kalau mau ada panggilan suat siap-siap baju yang bagus. tuh sempurnakan. Anda panggilan orang mandi. Panggilan Allah buka Quran surah 5 ayat 6. Sempurnakan wudhu. Wudhu yang baik. Berpakaian yang rapi. Kenapa? Karena boleh jadi saat dipanggil Anda wafat saat itu. Maka wafat tahan dalam keadaan yang suci Dengan keadaan tobat dengan pakaian terindah pada saat itu Yang kedua maaf orang-orang kurang khusyuk itu saya tutup Yang kedua itu karena kebanyakan orang sholat tidak paham Tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya Jujur pada diri sendiri Jawab pada diri anda Sampai sekarang anda sholat berapa persen bacaan sholat yang anda pahami Jangan-jangan selama ini anda sholat ribuan kali sujud, ribuan kali ruku Gak ada yang paham yang dibaca Sekian persen yang paham bagaimana sholat Anda bisa khusyuk. Pekerjaan Anda dipahami, urusan akhirat Anda dipahami. Di mana cara berfikirnya? Aku yang bagaimana, atau engkau yang harus bagaimana? Ya, coba berubah. Nah, ini baru satu amalan. Belum yang lainnya. Ada lima amalan lagi. Yang kalau kita bisa turunkan itu, selain sholat yang khusyuk maka jaminan tadi akan datang. Baru sholat khusyuk aja, lima datang. Apalagi ditambah dengan lima amalan lainnya lagi. Demi Allah saya katakan, uh, dunia kecil sekali. kada ada nilainya. Akhirat aja enak. Enak. Enak. Saya ketemu Ustaz Arifin berapa waktu Dan kita doakan, semoga Allah berikan kesembuhan, kesehatan. Saya datang, biasa kita ada berdoa. Duduk. Bang istirahat, Bang butuh istirahat, Umat sudah nunggu, dah nggak usah mikir yang lain karena beliau cerita masjid cerita zikro cerita malah. Ya, insya Allah insya Allah, ditipin ini, ditipin itu dan seterusnya, dan yang paling indah adalah, wah, oh, Bang kita saling saling panggil mungkin. nikmat, gak ada yang senikmat ini, zikir Allah, doa, Kenapa bayangkan sakit tapi masih nikmat gitu, nikmat, iya Bang, bang. saya paham. Istirahat dulu Banyakkan nanti orang jengkuk Saya pamit dulu ya Supaya bisa istirahat, supaya tenang Lama kita pegangan tangan Ngobrol, saling mendoakan Itu nikmat Dan cara berpikirnya kalau sudah pakai iman semua nikmat Ada uang nikmat, gak ada uang nikmat Sakit nikmat, karena cara berpikirnya lain Nanti kita bertemu lagi Saya terangkan pada anda Dan saya contohkan satu kisah Bahkan ketika ada orang yang diuji Allah dengan ujian yang sangat luar biasa yang menurut sementara orang itu ujian sangat luar biasa menggetarkan jiwanya dan susah untuk bertahan tapi orang ini nikmat saja menjalaninya nikmat ada yang di rumah tangga ada yang di macam-macam contohnya banyak satu contoh saya berikan di malam ini satu kali suami istri wah luar biasa istrinya itu cerewetnya Pak bukan cuma cerewet ngeselin bagi suaminya maaf Bu ya bukan ibu maksudnya jadi semua ini kerjakan suami salah Pengen mangga? Ayah, kalau kita sekarang dibeli mangga, kenapa mangga yang ini? Saya pengennya mangga yang lain. Belikan mangga, kenapa beli mangga aja? Jeruknya mana? Jeruk, sekua Pokoknya, semuanya kerjakan suami salah, tapi suami tidak pernah mengeluh. Ini kerjakan, itu kerjakan. Satu kali perhatikan cara memandangnya. Ketika iman sudah masuk ke dalam jiwa, kata temannya, "Ahi, kamu ini begini, nyusahin kamu. Kenapa kamu gak cari yang lain?" Kan gampang ada syariat Udah pisahin aja cari yang lain Kamu tenang ibadah Apa jawabannya? Hei Allah sudah turunkan surga ke saya lewat dia Kenapa kamu meminta saya untuk menjauhinya dan meninggalkan surga saya? Di cara melihat dia Bukankah ketika ada berbagai keluhan saya sabar? Bukankah sabar mendekatkan saya ke surga? Allah kirimkan tipikal isi seperti ini Supaya mendekatkan saya ke surga Dengan itu kan saya banyak pahala Saya sabar pahala banyak Sudah Allah berikan pahala kepada saya Eh kamu malah nyuruh saya untuk berpisah dengan pahala itu Perhatikan cara berpikirnya, indah. Kalau rumah tangga seperti ini, semuanya enak. Suaminya biasa-biasa, isinya cantik. Luar biasa, begitu berdandan, kelihatan kata suaminya, "Masya Allah, wajahnya tak berpaling, mata tak berkedip," kata istrinya. "Ya, Zauji, madab, Sayang, kamu kenapa? Allah demi Allah. Aku bersyukur mendapatkan istri secantik kamu kata istrinya, kita berdua di surga ah kata suaminya, kok bisa begitu jawabanmu iya, kamu bersyukur dengan keadaanku, aku bersabar dengan keadaanmu catahat bukankah orang syukur dan sabar di surga tuh lihat, canda-canda orang-orang soleh itu begitu nikmat, ketawa, walaupun nyelekit di hati cuman bawaannya enak gitu nah, nanti itu ada tuh, nanti saya turunin tuh yang di rumah tangga, yang ini, yang itu nanti kapan pertemuan berikutnya ya, jadi kita cukupkan dulu di malam ini apa yang kita pelajari supaya nanti nggak terlampau banyak kita dapat materi, cuma sayang sedikit mengamalkan, saya sudah uh, tuangkan di sini banyak saya tuliskan, termasuk di keluarga, di macam-macam ini saya tulis tapi, uh, silahkan baca, kalau ada manfaat silahkan dapatkan kalau ada yang kurang silahkan sampaikan untuk dikoreksi, semoga Allah muliakan kita semua insyaallah, sekali lagi perbaiki hidup Jangan banyak mainnya Dan sudah Jangan banyak membuang dengan yang sia-sia Apapun yang dihadapi Sekali lagi Tolong Jaga kondusivitas Bantu negara kita Ketertiban Keamanan Kalau saya menyampaikan sesuatu Ada singgungan dengan yang kekinian Itu maksudnya koreksi masukan-masukan Supaya diperbaiki Tapi tetap dalam urusan pemilihan Kita punya punya pilihan masing-masing Yang tidak boleh dipaksakan Belas ya Baik Jadi Nah Saya sampaikan sekali lagi Pertama, pilih mana. Anda dipaksa harus ikut. Atau yang kedua, kita bebas memilih sesuai. Dah. Sudah, ya. Jadi kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika syadu an la ilaha illa anta astagfirullah wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Perjumpa besok, sesi terakhir. fikih ikhtilaf di Masjid Ar-Rahman kota baru Rakyangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh